Baiklah sahabat untuk menemani santai pagi kalian saat ini Bang akan menyuguhkan kabar bahagia dari luar kita Di kabar pertama kita lihat persahabat Ada momen cedukan BBL yang sedang bermain sepak bola Ini luar biasa, makin hari makin pinter Papa Bi aja makin bangga Bunda Lesti kejora pun pasti bangga banget ya Punya anak yang luar biasa seperti BBL Pinter Cerdas, saleh, Masya Allah makin menggemaskan Mudah-mudahan BBL selalu menjadi kebanggaan kedua orang tua Momen ini pun diunggah kembali oleh akun Sandal Putih pilar. Kita lihat kalimat caption yang ditulis diunggahan ini Papanya bangga banget, mesti sama abang baru 14 bulan Sudah pinter main bola, tahu lagi itu bola mau keliar garis Atau mau keluar garis dia masukin lagi Inilah kehebatan dari BBL Masya Allah, makin bangga dan kagum Dengan Abang Fatih Dan kita lihat juga, begitu banyak tanggapan komentar yang diberikan Di antaranya persahabat dari akun Instagram We underscore Alika Satu mengatakan Masya Allah, bocil bukan sembarang bocil nih onti Abang bayi multi talent Main bola, main piano, nyanyi, nyetir mobil, dorong koper, joget Apalagi ya banyak nih kebiasaan abang, pokoknya Alhamdulillah Abang anak cerdas, anak soleh, kebanggaan pandanan kita semuanya Masya Allah, luar biasa Kemudian selanjutnya persahabat dari komentar dari akun Tatiana Skordes 21 Masya Allah, abang memang anak pintar dan cerdas sehat sehat selalu ya abang, jadilah anak yang bisa dibanggakan bapak dan bunda besar nanti Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah subhanahu SWT, amin Masya Allah, begitu banyak doa baik yang diberikan Dari orang-orang baik juga yang sangat tulus mencintai Lesnar family Kemudian selanjutnya persahabat disimbang juga Ini ada momen juga masih saat di lapangan persahabat BBL ketika barang papa selalu memanggil papanya Masya Allah luar biasa Sebegitu bucinnya Bibi BBL sama Papa papa-papanya. Inilah kebahagiaan yang membuat kita pun pastinya ikut merasakan kebahagiaan itu dari Leslor family Masya Allah Sedekat dan sesayang itu Kalian Abang El dan papanya Berjalan beriringan berdua sambil bawa bola Jadi terharu banget lihatnya Semoga panjang umur Untuk papa dan bunda Abang El Berbahagialah untuk kalian saling menyayangi selamanya Leslar tak akan terpisahkan Amin, Masya Allah Doakan yang terbaiknya untuk idola kesayangan kita Kemudian juga selanjutnya persahabat, Kita lihat di sini ada momen Yang membuat kita pastinya bangga dan kagum juga dengan sosok Rizky Bilar Saat tentunya begitu banyak wartawan yang mengerumuni Papa Bilar tentunya gercep menutupi bagian belakang bunda les ke kesorot kamera dan disitu banyak juga wawan yang tentunya menyorot ke arah les lar. ini yang membuat kita bangga dengan sesak riski bilar kita lihat beberapa tanggapan komentar diantaranya dari akun instagram al Ghazali 12 mengatakan menurutku papa b mau nutupin bagian belakang bunda les dari sorotan kamera wawan bimin katanya tuh." Ada juga tanggapan dari Nunung Awalia Itu apa B sengaja Buat nutupin bagian belakang Bunda Lesti Karena nyeplak dan di belakang Bunda Lesti banyak kamera Dan wawan cowok-cowok Tuh, para sahabat. Papa B memang memelindungi bagian Belakang istrinya Mudah-mudahan, persahabat, Idola kesayangan kita Tentunya selalu bahagia Rukun nama wadah Dan selalu dilindungi dari orang-orang yang tidak baik Kemudian juga selanjutnya bersahabat Ada salam dari Bunda Lesti Kemarin ada percakapan pesan dari Bunda L Tentunya dengan Lesti Lovers Indonesia Bunda Lesti tips salamnya untuk Lesti Lovers Mudah-mudahan bisa berkumpul kembali Dan mudah-mudahan Bismillah saja Bunda Lesti bisa tampil di layar kaca dan di panggung besar Kita selalu menantikan kejutan mengenai single terbarunya Bunda Lesti Kejarah Dan pasnya itu juga masih menunggu cidukan lain hingga kabar terbaru berikutnya Jangan kemana-mana terus ikuti channel Youtube Diva TV yang akan selalu memberikan kabar terbaru Kabar baik dari Lesti dan Bilar. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar, baik mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.